Uh, maaf teman-teman baru posting jadi ini telur setengah masak campur ada apa daun kelornya buat mata menjadi sehat cepat kita campur telur daun kelor kita campur kuningnya sama ya teman-teman. Campur dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada telurnya, ada daun kelornya dan nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. sungguh luar biasa Kasnya begitu nikmat teman teman tadi saya tambah sedikit 4 cabai cabai hijau dan campur dengan bawang merah saya tumbuk bawang merah mentah ya, teman teman ini teman teman perhatikan mentah ya teman teman saya goreng mata terus mata sapi goreng mentah Seteng eh, setengah masak setengah masak Campur lagi teman-teman. Mm. Mm. Mm. Enak sekali teman-teman. Itu lagi ini. Mm. mm. Thank <laughs> you.